Spellkit is a framework for building while application of all size with a beautiful development experience and flexible file system routing. Unlike single-page application, Spellkit doesn't compromise SEO. Jadi ini server-side rendering ya maksudnya ya. But unlike traditional server-rendered apps, navigation loadingnya cepat lah gitu ya <laughs> intinya ya. Karena uh, ada nanti, nanti uh, ada tekniknya namanya preload dan lain-lain. Terus juga yang saya suka dari Spelkit adalah ada adapternya. Kita bisa pakai ini e, menjadi server-side node, Node.js. E, kita bisa deploy ke Versal, ke Heroku, dan lain-lain. E, kita juga bisa e, pakai adapter statik jadi website kita menjadi static. Site generator, cara mulainya adalah, hello world-nya adalah ini. npm init, spell at next, nama aplikasinya. Oke, okay, kita langsung aja. E, npm, init, spell, next, masih beta, this is beta software, expect bugs and missing features, <laughs> jadi memang udah diperingatkan ya, oke okay, sekarang kita dihadapkan kedua uh, pilihan template, yang pertama ada demo app, yang kedua ada skeleton project, kita coba yang demo app dulu kali ya, pakai yang demo app biar apa? kita pelajari dulu uh, struktur folder dan filenya, habis itu nanti kalau kita butuh bikin dari awal kita bikin yang skelatan. Subscribe nggak dulu, pakai lin, iya, oke, okay. criteria, iya, hmm. dengan semua, npm, run, dev, localhost 3000, sekarang sudah jadi aplikasi kita, ada tudunya, jadi yang tadi minta tudu sudah ada, <laughs> ini counter, ini about, sempat ya kudus, install uh, explore tuh, so. oke okay. ini scriptnya standar ya dev, build, review terus spell kitnya versi next dev dependensi, spellnya versi 3.3.4 nya yes, module dependensinya ini font <laughs> font buat ini fontnya piramono terus ada uid kayaknya buat tuduh ya ada cookies cuma ada tiga dia generate satu folder yang namanya file ini adalah hasil dari yang kita eh, ini yang kita lihat ini development mode dan juga nanti pada saat kita build mungkin dia ada di generate kali ya atau di folder build nanti ini sifatnya hidden, jadi harusnya di git ignore juga nggak ada, bener nggak? ya di ignore ya, jadi nggak masuk ke repo. Kemudian ada not modus yang nggak perlu dibahas. Kemudian sebelum kita ke SRC, SRC ini tempat kode kita, ya komponen-komponen spell. Statik ini isinya image, JavaScript, CSS, ya dan lain-lain yang sifatnya static file. Kemudian kita punya ESLint RC, ada ignore ada prettier RC, ini konfigurasi semua. JSconfig.json ini konfigurasi untuk editor biasanya. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan beberapa hal seperti compiler option. Terus nanti kita bisa import test dari library dengan menggunakan dollar lib. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut ya. Oke, okay, JSON tadi yang kita lihat ini adalah uh, standar aplikasi Node terakhir yang enggak kalah penting adalah spell config. Di sini kita bisa konfigurasi spell kit kita nanti akan dirender ke DOM yang mana. Dalam hal ini adalah div dengan ID spell. Di sini nanti kita akan definisikan uh, adapter kalau kita mau deploy. Sekarang pertanyaannya adalah div dengan ID spell itu ada di mana? Jawabannya ada di SRC. Di sini. Nah, selain kita bikin uh, komponen komponen spell yang ditandai dengan file ya kita juga di sini ada file app.css CSS app .html. ini buat typescript ini hook.js .js ini, saya nggak tahu apa kita lihat saja ini kayaknya buat ini ya yang berhubungan dengan tuduh kayaknya ya di app html di sini ada dengan id svelte udah di sini dia di rendernya jadi kalau misalkan kita mau tambahin atau mau pakai template, misalkan di sini kita pakai div dengan container, misalkan di dalamnya kita taruh ini, ya bisa aja, gitu nggak ada masalah. Jadi diubahnya di sini. Terus app.css itu ada di sini nggak? Nah, yang menariknya adalah app.css. Ini loadnya di mana? Di app.html nggak ada CSS kan? Adanya favicon doang. Di sini ada tiga halaman kan ya. Home, About, sama... Tudus. itu dari mana home about dan tudus itu? Jadi karena si SvelteKit kit ini menggunakan file based routing, jadi routingnya itu kita bisa definisikan langsung di routes. Nah di sini ada about dan index. Index ini apa? Index ini adalah halaman utama yang tadi. Nah yang home ini itu adalah halaman index. Dan ketika kita bikin index.html secara otomatis kita akan dibuatkan satu halaman yaitu index. Kalau misalkan di sini kita ganti misalkan ya, title. Oh ini head ya, jangan. Ini ya, htmlnya ya. Kita ganti apanya ya? Kita ganti ya. Ini gambar. Sini aja lah. A3. Halo. Live chat. Nah dia akan nambahin. Halo live chat terus juga ada counter di sini. Nah counter ini adalah komponen. Komponennya dari mana? Ada di dollarlip slash counter .svelte. Jadi kalau misalkan biasanya kan lip itu ada di ini ya. Berarti kita harus naik satu satu level ya. Jadi dari sini naik satu level ke rootnya. Kemudian kita jadi gini ya. Tulisan biasanya nulisnya gini ya. Gini kan? Cuman Membuat kita jadi lebih mudah untuk navigasi antar folder, kita bisa pakai prefix dolar, tapi hanya lipnya aja yang bisa pakai dolar. Kalau misalkan ada satu folder lagi, misalkan apa ya, etc. Gitu ya, etc. Folder etc, kita nggak bisa pakai langsung dolar, etc. nggak bisa, karena dolar lip ini didefinisikan di JS config yang tadi kita lihat. Nah, di sini ada dolar, lip, dolar itu kemana ke SRC slash lip? gitu Jadi ini sebagai shortcut aja untuk memudahkan. Supaya nggak titik-titik slash, titik-titik slash. Kemudian ada about. About ini yang di halaman kedua ya. About ini di halaman kedua. Ini dia. About this app. Yang ini. Kita tambahin sesuatu. Dan ketika kita bikin about, maka dia akan bikin satu halaman khusus. Dan kalau kita bikin satu halaman lagi, atau satu komponen lagi di sini, misalkan contact.svelte. Bikinlah di sini, kan? H1, contact us. Nah, secara otomatis kita sudah punya halaman kontak di sini, ya kan? Walaupun belum ada menunya, ya, kita bisa tambahin menunya. Menunya ada di mana? Harusnya ada di layout. <tuh> layout ini <tuh> adalah sebuah template, ya. Jadi, dia menggunakan slot. Slot ini kayak children kalau di React, jadi. Apapun yang kita, komponen yang ada yang kita load ke dalam slot ini, dia akan tampilkan apa adanya semuanya. Jadi, misalkan di About ini, nah, ketika kita menggunakan underscore, underscore layout, maka layout semua yang ada di sini memakai uh, template layout ini, kita bisa definisikan juga. Misalkan layoutnya, kita mau kasih layout admin gitu, bisa, tapi harus dengan konfigurasi. Defaultnya langsung underscore, underscore layout, dia akan menjadi layout untuk seluruh routes kita makanya tadi kontaknya halaman kontaknya ini langsung jadi bagus kan karena dia pakai layout yang tadi jadi ketika di about atau di kontak ada H1 kontak as maka dia akan dibungkus ke dalam main kemudian baru H1 kontak as kalau kita lihat di inspect elemen kontak asnya H1 dan ada main main ini dari layout tadi pertanyaannya app.css itu dipakai di mana dipakainya di layout dan dia juga menggunakan header. Nah, selain file base seperti ini, kalau kontak, kita juga bisa bikin folder seperti ToDo. Jadi satu folder ini akan menjadi sebuah halaman. Kalau kita lihat ToDo, di sini ada index.spel yang akan menjadi localhost indexhtml Dan index.html itu kan default kan, jadi bisa nggak ada gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau kontaknya itu berupa folder, itu juga bisa. Jadi misalkan ini kita hapus ya. Kemudian di sini kita bikin file, folder baru, new directory, namanya kontak. Di dalam kontak, berarti harus ada satu file yang namanya adalah index.svelte. Dan di sini kita bisa kasih yang sama, kontak as. Dan ketika kita kontak, hasilnya juga sama, walaupun secara strukturnya beda. Oke, okay. kita akan lihat lebih detail tentang si uh, TUDUS ini. TUDUS ini indeksnya adalah yang tadi kita lihat, ya. Uh, di sini ada HTML-nya, nah di HTML-nya? Ini HTML-nya uh, panjang sekali. Tuduh, kemudian ada form, uh, ada input-nya dan lain-lain kemudian ada file uh, JavaScriptnya bukan file script JavaScriptnya scriptnya pun ada dua ada yang modul konteks modul dan juga yang script biasa bedanya apa itu nanti akan kita bahas mungkin nanti ya datanya disimpan di mana datanya disimpan di <coughs> sini index.json.js udah JSON JS bukan file JSON jadinya lihat uh, kalau teman-teman perhatikan ya di sini adalah file JS kan yang akan di generate oleh file kit menjadi tudus.json yang dinamis sifatnya dinamis dalam artian ini javascript ya javascript dan uh, ini akan menjadi file tudus yang uh, seolah-olah statik jadi kalau kita lihat di sini tudus.json karena dia index dia langsung secara otomatis menjadi kayak tadi ya slash nah ini adalah data yang kita lihat tadi ada 4 install, entah kenapa bisa jadi empat saya mencet empat kali tadi ya, ke-enter 4 kali. Makanya dia jadi empat Jadi yang eh, kita lihat tadi, yang di sini, itu dia akan menjadi oh, sebuah file JSON yang isinya ada 4. Isi 4 itu dari mana? Dari API, dari sini. Dari API ini, oh, dicek datanya ada 4, maka ditampilkan. Ini kan ada proses get ya, ini get ya. kalau Ketika kita post, ketika kita submit ya, to do yang baru, maka dia akan e, mengirimkan data ke API dan akan return responsnya juga tanda kurung siku ini kurung apa kurung kotak ya kurung siku ya kurung siku UID.json.js kurung siku itu apa kurung siku itu bisa dibilang kayak placeholder atau hmm, variabel ya parameter ini sifatnya dinamis juga hampir sama seperti index.json yang isinya dinamis yang akan menjadi File JSON yang static, di-generate, di, apa di generate, kayak static site generator juga. Nah, UID ini, <coughs> dia akan sifatnya dinamis. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita punya UID. Ini ada UID. Nah, kita bisa akses detail dari masing-masing ini dengan menggunakan yang tadi ini, UID.json. Jadi UID-nya adalah yang ini. nih ini. Kita bisa akses ini patch sama buat delete akan dipanggil tapi nggak bisa pakai uh, ini nggak bisa pakai browser ya tadi benar tadi benar caranya caranya begini benar ya <tuh> caranya begini benar cuman karena metodenya harus patch dan juga delete itu hanya bisa dilakukan dengan HTTP Client nah ketika saya mau update ini ini kan patch ya atau update ya nah dia akan mengakses ke UID Eh, tuduh slash UID Jason. Dot Jason ini, saya mau dilihat yang terakhir tuh. Dia akan ke sini. tudus bla bla bla Contoh lainnya mungkin ya. Kalau bikin blog, kalau diklik kan dia ada ke detail, halaman detail, halaman detailnya itu kan slash. Misalkan e, tentang spell kit gitu, tutorial spell kit diklik, dia akan ke detail. Nah, detailnya ini bisa menggunakan cara seperti ini, jadi. Uh, kurung siku detail.spell jadi uh, tadi yang spesial-spesial dari spell kit adalah underscore underscore layout kemudian kurung siku uid something uh, boleh dot json, boleh dot js uh, juga ada index json js ini kalau misalkan kita mau punya logic di satu file yang nantinya akan menjadi static seperti json ini ya, dia ngambil data dari, uh, dari API kemudian dimasukin ke sini